Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia. Di video ini saya mau nge-share pengalaman tentang bagaimana cara saya menghasilkan uang di Snack Video. Sebelumnya saya tuh sama sekali tidak pernah percaya yang namanya aplikasi bisa menghasilkan uang karena saya saya takut ada penipuan penipuan seperti itu teman-teman. Tapi di Snack Video ini tidak ternyata. Waktu itu melihat postingan-postingan teman saya, kemudian saya mulai tertarik. Nah, saya tanya, apakah benar memang dapat uang? Jadi memang benar dapat uang. Jadi saya mencoba uh, ikut. Terus saya disuruh apa memasukkan kode undangannya, karena bilangnya akan mendapatkan koin yang banyak dari memasukkan und apa, kode undangan teman saya itu. Nah jadi saya sudah sedownload snack video kemudian saya masukkan kode undangan ya benar saya dapat koin yang banyak habis itu saya nonton-nonton video nah jadi di snack video ini kita mendapatkan koin itu eh, dari menonton video atau eh, mengundang teman agar meng, apa, menggunakan kode undangan kita dan kita akan mendapatkan koin yang banyak seperti itu kemudian kalau Kemudian, ketika paginya akan menjadi rupiah, Sebul, pokoknya itu sebelum jam 8 itu akan menjadi rupiah. Menurut saya lumayan, lumayan e, karena saya sudah pernah menarik e, hasil dari snack video seperti itu teman-teman. Jadi minimalnya itu 8.000, maksimalnya itu untuk pengguna baru itu 50.000. Dalam sehari itu cuma satu kali transaksi. Oke teman-teman, jadi di snack video itu juga kita bisa menjadi konten kreator Jadi nanti saya bakalan apa e, tampilkan videonya konten salah satu konten kreator yang bernama Darti Rahma Nah beliau juga merupakan youtuber ya Darti Rahma pokoknya, cari aja pasti dapat Nah ini, ini videonya Cara jadi kreator di snack video Yang pertama kamu harus daftar dulu di klik reward kreator yang ini ya kamu klik dan setelah itu ada keterangan-keterangan seperti ini terus ini syaratnya teman-teman minimal 18 tahun umurnya terus punya 5 video yang kamu upload selama 30 hari berturut-turut video yang diunggah harus sesuai dan berkualitas dan ini kia ya teman-teman jadi video yang berhak mendapatkan bonus itu ialah video yang dibuat oleh kreator atau orisinal. terus kualitas videonya tentunya harus bagus dan konten harus kaya dan utuh dan terstruktur dengan baik dan nanti uangnya bisa kamu tarik di sini nih ada bonus kreator. Hadiah untuk kreasi akan dibayarkan setelah tujuh hari. Dengan catatan ketika videomu di approve oleh Snack Video sesuai persyaratan tadi. Jadi harus diingat kamu harus mendaftar dulu di reward kreator yang ada di tombol itu. Selamat mencoba, semoga kamu bisa mendapatkan reward kreator juga ya. Bisa yuk. Nah, itu teman-teman. Jadi menjadi konten kreator di Snack Video juga bisa menghasilkan dan kita bisa dapat reward dari snack video gitu teman-teman nah caranya itu begini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebelumnya kalian harus download aplikasi snack video di Play Store. kemudian kalian buka nah tampilannya seperti ini kalian pilih koin yang berputar ini ya berputar ini kalian klik kemudian ada tampilannya kayak gini Nah, nanti saya tampilkan kalau misalnya kalian jadi pengguna baru Saya tampilkan Nah, ini saya tampilan saya di snack video Karena saya sudah jadi pengguna lama ya, jadi kayak gini Nah e, Terus saya mau jelaskan di sini Ini koin ya Nah, setiap kita nonton video itu kita dapat koin teman-teman nah, Dapat macam-macam banyak kalau misalnya kita e, masukkan kode undangan maksudnya teman kita memasukkan kode undangan kita, kita nanti dapat koin yang banyak juga teman-teman kayak gini kan pengguna diundang berlangsung menonton video nah 400 koinnya dapat 400 ribu e, mengundang pengguna baru ini dapat 630 ribu. koin ini teman-teman terus nanti kalau sudah besok paginya baru menjadi rupiah koin akan secara otomatis ditukarkan ke saldo tunai sebelum jam 8 sebelum jam sebelum jam 8 pagi jadi kalau sebelum jam 8 pagi itu pasti sudah terganti menjadi rupiah saya kasih tahu lagi cara menariknya nah ini kan sudah 70000 sudah melewati 50.000. Jadi bisa narik ini teman-teman. Nah, bisa narik Shopee Pay atau ke Terus ini ada detailnya. Hmm, ini. Jadi saldo kas yang telah diproses. Ini yang jadi, yang dijadikan ke rupiah, teman-teman. Ini lumayan ya, saya dapat ini saya tarik pertama 15.000, 15.000, 15.000, 50.000 ini. Tarik ke Dana. 50.000, 30.000, 30.000 itu yang saya tarik ya, teman-teman. 30.000, 50.000. 50.000 oh, lumayan ya, teman-teman. Saya dapat, saya pernah narik. Ya, lumayan. masya allah Terus saya kasih tahu ini di snack video juga itu banyak event eventnya teman-teman Ini salah satu event yang sekarang ya Sebelumnya itu ada event uh, Harus mengundang teman Kelipatan lima ya satu orang dapat Satu juta koin dua, dua orang, tiga sampai lima orang Lima orang mengundang Teman itu dapat dua juta koin Terus sepuluh juta Dapat berapa gitu Soalnya saya kemarin mampunya ngajak teman sebanyak lima orang saja jadi sekitar 2 juta poin saya dapatnya lumayan dah terus kalau di pengguna baru itu ada eh, ada icon atau fitur memasukkan kode undangan nah di situ memasukkan masukkan, nih masukkan kode undangannya kasih tahu ke pengguna barunya ya teman-teman atau teman kalian yang kalian ajak terus jangan lupa setiap hari itu harus check in teman-teman lumayan loh dapat koin nah. terus kalian bisa uh, bisa masukkan atau di share share gitu ke WA, ke WhatsApp, Facebook bisa teman-teman kalian bisa dapatkan link di sini. Kalau misalnya banyak kita dapat ngajak teman kita bisa dapat iPhone 12 teman-teman. Jadi kita harus semangat ya. Nah ini nomor apa kode undangan saya. Ini pakai akunnya anak saya maksudnya pakai HP-nya suami sih cuman namanya nama-anak saya terus saya mau jelasin lagi teman-teman tentang di snack video itu kita itu bisa jadi e, apa konten kreator teman-teman nah terus kita dapat reward kol, apa kalau misalnya kita berhasil jadi konten kreator, kita bisa dapat rewardnya reward ini nah ringkasan pembuatan konten e, kontennya itu harus berkualitas yang tinggi dan populer dengan detail seperti di bawah ini video dibuat dengan diproduksi oleh kreator sendiri jadi orisinil ya teman-teman terus kualitasnya video harus bagus kontennya harus terstruktur dengan baik termasuk dengan pesan objektif, deskripsi atau efek yang digunakan itu e, harus menarik nah terus kalian pilih buat sekarang sekarang, nah itu buat sekarang nah hmm, tunggu kalian bisa masukkan video kalian nah nah ini si Fadel. bisa berikutnya pilih berikutnya nanti saja saya masukkan kayak gitu teman mudah aja teman-teman pokok kita harus konsisten dan sesuai apa, ringkasan pembuatan konten seperti ini jadi beliau ini sudah dapat Reward Content Creator Snake Video nanti saya tunjukkan ya teman-teman nanti saya tunjukkan videonya agar dapat uang pelajar Oke teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa masukkan kode undangan saya ya Supaya teman-teman bisa dapat koin yang banyak dari snack video Jangan lupa jika bermanfaat video ini di subscribe dulu ya di like komen dan share ke sosial media kalian ya di mulai sosial media kalian Oke dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh